5 fakta pilu kasus KDRT yang menimpa Vena Melinda Belakangan ini mencuat sebuah kasus KDRT yang menimpa artis sekaligus politikus yakni Vena Melinda Berikut 5 fakta KDRT yang menimpa Vena Melinda Satu, Vena Melinda berulang kali mengalami KDRT Bukan hanya kali ini Vena Melinda mengalami KDRT dari Ferry Irawan Namun kejadian sebelumnya tidak ada bukti yang cukup maka Vena lebih memilih menutupinya karena menganggap itu aib namun kini sudah di luar batas dan banyak bukti akhirnya ia pun memilih melporkan suaminya itu. 2. Hidung Vena Melinda berdarah. Dalam keterangan yang diberikan oleh penasehat hukum sekaligus adik kandung Vena Melinda yaitu Reza Mahastra, Vena Melinda dalam posisi terlentang di tempat tidur, Dahi Ferry Irawan menahan hidungnya dan mengeluarkan darah. 3. Vena Melinda berlari meminta pertolongan. Vena Melinda berlari ke koridor dan kebetulan bertemu dengan staf hotel yang sedang bersih-bersih. Saat bertemu staf hotel itulah Vena meminta tolong namun Ferry menarik handphone Vena dan mengajak masuk kembali, maka pas keluar Vena tidak membawa handphone. 4. Vena meminta bantuan keluarga. Setelah kejadian itu Vena sempat video call dengan keluarganya terkait kejadian itu dan pihak keluarga cukup kaget atas kejadian yang menimpanya. 5. Ferry Irawan coba hapus jejak darah. Setelah kejadian tersebut darah berceceran di lantai pojokan kamar, di selimut, tempat tidur dan handuk. Menurut kuasa hukum Ferry mencoba menghapus bercak darah tersebut, namun Vena menolaknya karena sebelumnya tidak ada bukti, dan faktanya sekarang banyak darah.